Ada sebuah info penting persahabat ya, karena tinggal beberapa hari saja kita akan menyaksikan acara Kiss World 2022 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar tepatnya hari Sabtu dan Minggu, 12 dan 13 Februari 2022. Live pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Jangan sampai lupa Kita semua warga Konoha pecinta Leslar Wajib untuk selalu mendukung dengan cara memvoting di aplikasi video Dan like di postingan akun Indosiar Mudah-mudahan idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar serta BBL Bisa mendapatkan piala penghargaan Amin Ya Rubal Alamin Untuk batas voting persahabat ya Diingat itu batasnya hanya tanggal 11 Februari ini tuh tinggal dua hari lagi voting ditutup wajib kita gaskan jangan lengah buktikan kekompakan dan kesulitan kita untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lesti, Rizky Bilar dan BBL. Berikutnya para sahabat kita juga mendapatkan info nih para sahabatnya diinfokan oleh akun L2berut ID untuk cara mau voting di aplikasi video gimana sih caranya untuk kita voting di aplikasi video perhatikan cara yang tentu diinfokan oleh l2w.id di persahabat yang pertama kita semua harus membuka aplikasi video itu yang pertama ya. kita lihat juga ke slide berikutnya yang kedua kalian harus klik pojok kanan bawah atau lainnya Lalu yang ketiga klik games tuh persahabat jangan lupa yang ketiga klik games dan kita lihat juga berikutnya yang keempat kita semua harus klik banner keyword 2022 tuh, untuk bannernya diklik persahabat ya keyword 2022 dan berikutnya yang kelima itu kita semua harus klik mulai dan yang keenam klik ok dan kita lihat juga berikutnya yang ketujuh, pilih kategori yang kedelapan itu klik banner leslar, jangan lupa persahabat ya kliknya klik banner leslar dan yang kesembilan tinggal klik pilih tuh wow, nominasi keluarga leslar itu persahabat ya ada, tinggal dipilih saja kita wajib dukung, buktikan untuk kita semua ke konoha, pasti bisa persahabat yang semangat Jangan tentunya kita lengah Buktikan kesulitan dari Leslar Lovers Pilih kategori Leslar lainnya juga persahabat ya, Voting dapat dilakukan 15 menit sekali Pengguna Premier dapat melakukan voting 15 menit 5 kali Tuh, Masya Allah banget Mudah-mudahan Idola kesayangan Lesti Bilar, dan BBL mendapatkan piala penghargaan amin kita simak juga di kalimat cancel yang dituliskan oleh L2W.id karena banyak yang masih bertanya cara vote pakai aplikasi video cus disimak ya guys waktu itu pernah dishare di share di IGAS L2W dan IGAS Star Voting Team buat cara pakai video bisa cek Instagram Star Voting Team tuh ini info penting banget untuk kita semua yang belum bisa menggunakan atau cara voting pakai aplikasi video nih caranya persahabat ya tinggal dibuka saja untuk infonya di akun Instagram L2WorldID yuk sama-sama kita kompak dan kita sama-sama buktikan bahwa Leslar bisa mendapatkan piala penghargaan di acara Kiss World 2022. Berikutnya juga persahabat kita lihat Ada sebuah postingan ya Masya Allah Tuh ada Papa Bilar Ini story kemarin ya Unggahan kemarin Diunggah kembali oleh akun Sendal Putih yang skor Bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini IGS kemarin ya Tetap meeting kerja dan produktif Meski hanya di rumah saja IGS sepumunya kakak ya Tuh ini diunggah di IGSnya Sepupunya kakak Bilar Dan kita lihat juga persahabat di postingan ini Ada sebuah kalimat Putri di samping abang Dari tadi kok sombong kali Gak mau nyalam abang abang Katanya tuh persahabat ya Mohon maaf Bukannya gak mau nyalam Dianya dari tadi nalaupun mulu Jadi tinggal sholat aja Ke atas katanya tuh Masya Allah Memang luar biasa banget ya Bapak Bilar, walaupun di rumah saja, tetap meeting, tetap kerja, bersahabat, ya, dan produktif. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan, selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan. Amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan dari para sahabat, yakni dari akun Instagram, Dede score Boys mengatakan, Aku sekarang suka karena keluarganya Berjuang dengan perusahaan Lesler Entertainment Kakaknya loh yang telah resign demi majuin perusahaan adiknya Enggak sumpah sama kekompakan keluarga mereka Masya Allah banget ya Dan tentu di sini juga ada sebuah balasan Dari akun Lollipop Hanskor 6678 mengatakan Apa sih ini maksud deh? Katanya tuh persahabat ya Belum ada yang ngerti juga maksud di komentar ini kita lihat aja nih jawaban berikutnya dari agun Revalier sekolah Salsal Bila Putri mengatakan Maksudnya mungkin sekarang dia Makin suka mereka Dan kakak Bilar Yang pertama dibatangkan keluar Dari tempat kerjaannya Yang perusahaan Jerman itu Demi membesarkan Lesnar Entertainment Keluarga mereka kompak gitu maksudnya tuh Inilah maksudnya persahabat ya Ternyata Bang Dedi Itu kakak dari Papa Bilar Resen di kerjaannya persahabat ya, Demi mengembangkan PH di Leslar Entertainment Tuh, Masya Allah banget ya Ternyata kekompakan dari keluarga juga Ini luar biasa Mudah-mudahan fans juga Tetap kompak dan tetap solid Mendukung yang terbaik Buat Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat juga ke Jawaban komentar berikutnya Dari Zanal 19954 Mengatakan Maksudnya, Bang Dedi kakaknya Bang Bi yang paling tua sekarang sudah resign atau keluar dari perusahaan dia bekerja demi memajukan Leslar Entertainment. Padahal dia kerja di perusahaan Jerman dan punya kedudukan tinggi juga. Masya Allah, inilah yang membuktikan bahwa keluarga memang kompak banget. Mudah-mudahan Leslar Entertainment berkembang.